Mudah-mudahan Sudah dibuatkan panjang Ada pun kalau memang Raja Salman wafat Maka bersiaplah ya Ikhwan Karena telah dikabarkan Apabila terjadi wafat Seorang Raja Di bulan Tonton Maka akan terjadi pertikaian yang sangat besar Di bulan Tunggota Karena perbitaran kekuasaan Dilanjutkan dengan pertikaan Pada bulan Tunghijjah Luar biasa Maka di setelah di musim haji ini Di bulan Ramadan ini akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari.